Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan semua e, Mungkin langsung saja Kegiatan kita pada hari ini Mungkin rekan-rekan sudah tahu Sudah banyak sekali kejadian-kejadian Pencurian aset besi Di PT CPI atau Chevron e, Jadi saya harapkan e, Untuk hari ini Kegiatan kita yaitu Melakukan penangkapan Diduga pelaku pencurian besi nanti informasinya uh, mungkin sedang didalami oleh rekan kita yang di lapangan jadi nanti pada saat pelaksanaan tolong perhatikan betul keselamatan rekan-rekan ya jangan sampai rekan-rekan uh, celaka pada saat melaksanakan tugas ya perhatikan uh, di sekitar rekan-rekan pada saat nanti penggerbekan jangan sampai ada yang miskomunikasi ya tolong laksanakan biar penangkapan uh, dengan sebaik mungkin. Mungkin itu aja rencay saya. Setelah ini kita langsung menuju ke TKP Siap, rak Berdoa, mulai Sudah selesai Keluar, jalan Nah, ini dia nanti teruat, dia Hah? Ini dia nanti Danri, ambil lo jaket gue Ambil lo jaket gue itu kalau nggak berhenti uh, jadi memang uh, di daerah kami sekarang lagi marak-maraknya pencurian besi uh, yaitu pencurian besi aset dari PT CPI yaitu PT Chevron uh, jadi sekarang uh, anggota kita sudah sudah tahu uh, keberadaan tersangka atau komplotan-komplotan pencuri besi tersebut jadi nanti begitu Rekan-rekan kita yang di lapangan menginformasikan di mana pelaku tersebut, kita langsung e, melakukan pengejaran. Ya, mudah-mudahan aja berhasil. Memang para komplotan ini bisa dikatakan sangat licin dan belum ada yang bisa menangkap dan mudah-mudahan e, kali ini tim dari Polsek Mandau e, bisa melakukan penangkapan tersebut. Sekarang orang itu lagi kerja dari apa yang disampaikan oleh informan-informan kita. Dalam waktu 15 menit selesai, itu kemudian, tapi dipastikan dulu itu bener atau tidak. Kalau memang dia lagi bekerja, lebih bagus lagi. Tuh biar kita sikat, dia sedang-sedang bekerja. Sedang kalau bisa, di gas sedikit, Tom. Waktu <tuh> kalau enggak berhenti. Ini ya, tentu lewat tanah Bapak. Tapi isi minyak peca tadi Luna. tidak ada ada habis minyak udah tadi. Sudah dibilang siapa? Kan Jadi Pasti yang benar. Hah? Belen, salah Anikus Korsan gini. kan ini. Kalau sama kesempatan. Ini itu sudah. Lepas tikungan ini Dan, ke sini. Ada mobil pick Oh iya ada tuh, ada tuh ada tuh. Ah oh, itu Dan, itu, itu, itu, ada itu. Ada, itu ada. Ada tuh. Itu nanti entar. Apa tuh? Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan berjerigakan. Nah, nah. Nah, tuh. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, Ayo cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat Yang... cepat pula, tuh, dilari, tuh. Tadi? Aduh. Aduh. Cepet, cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat Pondan nih, suruh ceket. Halo, iya, iya, iya, iya, iya, coba coba tunggu di depan tuh. Simpan stadion, simpan stadion. Ya, Kepet mobil pickup, pickup, pickup, pickup, pickup, pickup, pickup, pickup, pickup, pickup, pickup, Iya Oke pickup, pickup, pickup, pickup, Oke oke pickup, iya Iya pickup, pickup, pickup, pickup, aja pickup, pickup, pickup, pickup, pickup, pickup, pickup, pickup, Ya ya ya oke oke. oke. Tu besinya tu. Itu, itu alat-alatnya di mobil tuh dan. Hmm. Nah orang Tabrakan ya bang dari belakang ,WA. Jangan. Ih, aduh. aduh, telat. Ya, pas, pas, pas, pas. Pular, pelas, pelas. Pular, keluar, pular, pular, pular, keluar, keluar, keluar, keluar, pular, keluar, keluar, keluar, keluar, oh, keluar. Ya, keluar, keluar, bisa aja, aku tembak kau tadi ya. Ampun, Pak! Ampun, lihat dulu, lihat dulu, lihat dulu, lihat dulu, lihat dulu. besinya oh iya ini besinya kau oh, bisa aja kita tembak tadi ya. Tidak Tidak tadi ya. Oke, okay. siapa nama Kau, Sampai, ya. Hey. oh ya, besinya kamu siapa? Pak. Eh, uh, masuk. Masuk, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, mau, Ada yang mau, mobil. mau, mau, mau, mau, Gue dapet, ya. Alhamdulillah, coba dapet. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat ditarik. Nanti kita ini masih dalam proses, Pak. Masih proses Mana aja dia jual gitu ya? Iya, mana dia jual nanti.